محمد <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارك والمغارب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه للمآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب وما بعده قال عزم القائم في محكم تنزيله وهو أصدق القائم وعلمت ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال أيضا إنما أنا رحمة مهدى صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكلين والحمد لله رب العالمين ولله در الإمام محمد بن صعيد البوصير حيث يكون في بردته مشر لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمه Lama da'allahu da da Kunna da Yang kita hormati Yang kehadiran mereka ini InsyaAllah mendatangkan keberkahan buat kita semua Begitu banyak Hadir di kita di mana Al Imam An Nawawi di dalam kitabnya Riyalussalihin beliau menyebutkan di situ satu bab bab tentang keharusan ikram dan taubir kepada ahli bait rasulullah. Satu bab khusus yang menjelaskan tentang keharusan umat Islam menghormati dan memuliakan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Alimah Menawi membawakan satu ayat yang kalau kita lihat secara tersurat mungkin tidak ada kaitannya dengan Ahlul Bed. Dia mengatakan Di dalam Al-Quran Allah berfirman Umayyu'adzim syaa'irallah Fa'innaha min taqwal Kuduh Alimah menawis Allah menjelaskan Bahwa mereka-mereka Walahaqayb ini adalah Simbol-simbol agama Agama Allah Mudah-mudahan kita kumpul Bersama mereka di dunia dan di akhirat Bersama dengan mereka Rasulullah صلى الله عليه وسلم لن سيدتنا أحباب خليجة الكبرى لن سيدتنا أحباب أعيشة رضا فاطمة الزهراء أمين يا رب العالمين بالخصوص تلتما أنك تحرمتي الحبيب حسين بن محمد الحددان بالخصوص أنك تحرمتي الحبيب حسين بن عجلس السكاف التوادي بجي رابطه ألو يهلمهم بالخصوص المكرم الحبيب أحمد غزالي السكاف المكرم الحبيب عبدالله الشافيك السقاف، المكرم الحبيب جعفر صادق الجفري المكرم الحبيب كامل الشهاب الدين الحبيب علي العليط بن جعفر الحداد البراحة ضيب المعينة محمد أفكار سيدي الأسفة انسا ترشت ولك أيضا مشاركات بالخصوص المكرم دكتور الدكتور كي الحاجزين العابدين المكرم كي الحاج أحمد الفعيد المكرم كي الحاج Ibi Masjid dan setelah panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat rahmatillahi subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya baca burdah? Sejuk apa enggak? Saya yakin bukan cuma saya yang merasakan. Saya yakin di sini kita sekarang banyak yang merasakan betapa burdah itu menenteramkan hati kita. Betapa nyata bahwa rahmat Allah dan sakinah itu turun ke tempat ini nyata. Benar-benar kita rasain, walaupun mungkin level rasanya beda-beda. Ada yang bisa merasakan sangat nikmat, ada yang merasakan nikmat aja, ada yang merasakan biasa, dan ada yang merasakan betul-betul sangat nikmat. Seperti para habaib-habaib yang sudah faham bahasa Arab Yang faham bahasa Arab Dipadu dengan Faham sejarah Nabi Baca burda Ini Setiap kita baca burda Seolah-olah kita baru pertama kali dengar Nikmatnya bukan main Sehingga burda ini memiliki Sedikit kesamaan dengan Al-Quran Dalam konteks Diulang-ulang nggak bosan Al-Qur'an kan diulang-ulang bosan apa? enggak? Abu Kita baca Yasin 100 kali setiap hari sampai mati ya, Bos. al hadib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar 8000 kali al Qur'an. Enggak mungkin, bosan. Dan itu dikatakan di dalam Quran, "Fa ma tu'tu wa la tuhsu tusamu al-jithari Al-Qur'an itu tidak terbilang. Kajian banyak, sangat banyak. Walau Diperbanyak baca berapa kali pun tidak Begitu juga mudah. Rasulullah ada ahli warisnya. Mewarisi segala keistimewaan kepada ulama-ulamanya, termasuk karya-karya mereka begitu nikmat dibaca. Mudah-mudahan kita pulang dari sini semuanya mendapatkan barakah. Yakin, kita pulang dari sini yakin, gak ada adu, gak ragu gak ragu, saya gak ragu sedikit pun Yakin, saya yakin, yakinnya Pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Pulang dari sini insya Allah hajat kita sedikit banyak digemulkan oleh Allah Pulang dari sini yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya Pulang dari sini yang punya masalah, yang punya problem Allah kasih jalan keluarnya Insya Allah, amin ya rabat banyak bait-bait yang indah yang setiap bait purda ini memiliki keistimewaan yang sendiri sendiri. sara <tik> alami itu bait itu khasiatnya kalau kita ulang-ulang sebelum tidur bisa suruh Sebagaimana disebutkan dalam syarah burda oleh Imam Ibrahim al-Bayul, ya Syekh Ibrahim al-Bayul. Kalau kita mau tidur, kita ulang-ulang begitu. Na'am, saratayfuman ahwa, fa'arragani, walhubbu ya'taridulladzatib alami. Na'am, iya. Walaupun ini asli ungkapan beliau, tapi kita niru-niru biar ikut-ikutan kebahagiaan, keberkahan, ya. Saratayfuman ahwa, Bayangan orang yang saya cintai, Nabi Muhammad, syarat. Lewat terus di depan saya. Saya mau tidur susah, fa'arraga ini. Membuat saya susah tidur, kenapa? Bayangan Rasulullah kayak di depan saya. Kebayang saya, kebayang-bayang Rasulullah terus. Susah tidur saya, kebayang-bayang wajah Rasulullah terus. Itu diulang-ulang. Alhamdulillah, ahwa alhamdulillah kalaupun ia terlalu لذاتil alami kalau sudah cinta berat sudah hilang berat semuanya hilang semuanya jadi efek ada lagi bait qudrah yang kalau kita baca Allah akan jauhkan kita dari apa yang kita takuti ya waman takun bi rasulillahi nusrathuhu intalqa alastu fi ajamiha tajib siapa orang yang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah menghadapi musuh cari pertolongan lewat Rasulullah Tawasul kepada Rasulullah Rasulullah s.a.w. kasih kabar gembira buat ada hubungan khusus sama Nabi Muhammad intel <tik> gahul usluh ijianni hatta jimih jangan kan menghadapi musuh masuk ke macam macan itu macan semuanya akan sama semuanya hujan nih oh, ya saya enak ini yang dan disebutkan di banyak keterangan termasuk di sini juga ada di daerah Jazair di Jazair sana dulu ketika negara mereka dijajah oleh pasukan Portugis pasukan Inggris seperti kita dulu Indonesia pernah dijajah kalau kita Indonesia punya pangeran di Ponorogo punya Imam Bonjol punya pahlawan-pahlawan nasional karena dulu memang yang dijajah bukan cuma Indonesia tapi banyak negara-negara bahkan negara-negara Islam yang dijajah, termasuk salah satunya Jazair. Di sana ada seorang tokoh terkemuka, pahlawan dan seorang yang alim, yang mana dia punya laskar menghadapi para penjajah. Dan penjajah kalau menghadapi dia pasti kalah, dia pasti kalah disegani oleh para penjajah Apa rahasianya? Rahasianya satu. Laskar-laskar beliau itu kalau turun ke medan perang bawa bendera di benderanya tertulis Baik Kurda tersebut. Waman Siapa orang dapat pertolongan dari Rasulullah menghadapi kandang macan dan singa sekalipun dia akan menang. Yuzuf di nas kata Nabi Muhammad nanti akan datang satu masa sekelompok orang umat saya nanti setelah Nabi Muhammad kan. mereka kalau perang komandannya tanya dulu atau salah satu daripada Laskar itu bertanya sebelum perang halfikum mansohabah Rasulullah ditanya dulu siapa diantara Laskar-Laskar ini yang pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad ada sahabat Nabi Muhammad di sini yang matanya pernah memandang wajah Nabi Muhammad kalau di dalam kelompok itu mengatakan ada saya maju perang kata Nabi Muhammad oh, Allah kasih mereka kemenangan sebab pandangan yang bersambung Rasulullah dan di zaman berikutnya nanti sebelum perang Rasulullah mengatakan akan ada orang yang mengatakan halifikum man mansohabah man Rasulullah apakah sebelum kita perang Apakah ada di antara kalian yang pernah duduk berhadapan Melihat sahabatnya Rasulullah, kalau ada perang dan kata Rasulullah, mereka dikasih kemenangan lagi oleh Allah. Dan terus Wid, dan di sini kita sekarang banyak orang-orang yang berpandang-pandangan, pandang-pandangan itu bersambung sampai ke Nabi Muhammad. Para habaib-habaib ini, jangankan guru mereka, ayah mereka aja, anak melihat ayah, ayah melihat ayahnya lagi sampai ke Rasulullah, belum lagi yang belajar ilmu agama, melihat gurunya. Cium tangan gurunya, cium tangan gurunya Sampai ke Rasulullah Kebersambungan ini Membawa keberkahan buat kita insya. insya Allah Maka dari itu betapa Besar kenikmatan yang Allah berikan Kita bisa baca burdah Dan burdah ini insya Allah Bisa menjadi obat buat hati kita Karena kita hidup Di dunia pasti ada aja Soal, persoalan, masalah hidup Urusan, punya urusan, punya masalah Gak kira-kira kita kira -kira pasti pastinya. tapi saat kita duduk di sini tadi kayak lupa ya kayak lupa kita sama salah nikmat beli. ntar pulang ke rumah pusing lagi ingat lagi masalah ini lagi hutan ribut sama si A sama si B begitulah dunia Allah sudah nyatakan di Al-Qur'an 800 alat fi sana Allah sudah mengatakan manusia itu memang kami ciptakan settingannya settingan banyak masalah kalau nggak banyak masalah cuma dua, manusia yang nggak ada masalah cuma dua, anak kecil sama orang gila, itu hidupnya nggak ada masalah. Orang gila pernah ada stres. Nah, orang gila ini mau listrik naik, mau BBM naik, santai ya. Nggak punya duit, besok nggak tahu mau kenapaan, jalan aja baju nggak punya, nggak pikiran. Enggak ada kepikiran sama sekali enggak pusing, <gak> enggak punya masalah, enggak punya musuh, orang gila punya musuh, gak? Mau makan, tinggal makan. orang gila. Tuh. Ya. anak kecil, anak kecil, enggak punya musuh. Sekarang berantem, orang tenun, ya, besok sopir, main lagi. Listrik naik, BBM naik, harga-harga naik, -harga anak kecil, enggak pusing. Tau dia tinggal minta makan, minta duit, gitu. sama orang tua, yang pusing orang tuanya. Anak kecil tuh, sama orang gila itu hidupnya Memang mereka itu gak ada track lift Tapi kita Pasti punya masalah, pasti punya urusan Hidup begitu, memang hidup begitu Termasuk saya, semua orang Dan masalah ini sebenarnya nikmat dari Allah Minimal kalau kita masih punya masalah Itu tanda, saya masih waras Alhamdulillah Punya masalah, aku masih waras Dan juga masalah itu kadang-kadang Bisa mengangkat derajat kita Atau mengampuni dosa kita jadi jangan lari dari masalah Masalah ini kadang-kadang menjadi nikmat Sebagian ulama mengatakan Kalau musibah masalah itu manusia Saya mau dia dan saya mau bilang terima kasih banyak Seringkali gara-gara kamu kadang -kadang gara -gara masalah, tidak akan aja oleh Allah Kadang-kadang gara-gara masalah tidak itu diangkat oleh Allah Ya, bagaimana Habib Nih contoh kecil Nanti hari kiamat kata Rasulullah langsung aja hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam surga dia kaget melihat surganya begitu mewah begitu tinggi dia akan bilang ya Allah ini mungkin saya salah masuk surga ini kayaknya bukan surga saya lah. saya orang biasa di dunia amalan saya biasa-biasa aja saya bukan orang hebat kok so, surga saya istimewa amat? aman kata Allah Ngak. ini punya kamu dari mana saya dapat Allah dari sabarnya enteng, hadapi ujian yang anak kasih selama hidupnya Anak-anak, belajar-belajar Gitu kan, jangan kaget nanti kalau ternyata surganya tinggi Mungkin sekarang kita kasihan melihat orang yang hidupnya susah ya? Yang dicemoh orang, kasihan ya dia Mentang-mentang kita sukses, punya ini punya itu Melihat orang yang di bawah kita, kasihan ya dia Cari nafkah yang halal, susah, ya Allah, kasihan Melihat orang yang cari makan di jalanan, kasihan nanti jangan-jangan hari kiamat surga dia lebih tinggi dari kita kita dia bilang sama kita pak surga itu turun amat pak apa tuh pak kok kamu bisa tinggi kenapa ternyata susahnya saya di dunia dibayar sama Allah pak surga nggak gratis Allah kasih ujian pasti ada bayarannya nggak di dunia di akhirat jadi kalau ada masalah ada tinggal cuma kita perlu menenangkan batin kita supaya yang ada di masalah nggak capek ya kita nggak minta masalah sama Allah tapi kalau ada ujian ada urusan cari penenang batin cari penenang hati kita dan paling nikmat penenang batin itu adalah Rasulullah SAW yang menenterangkan hati Nabi Muhammad paling enak kalau ada masalah apa Rasulullah SAW karena orang-orang di zaman Nabi Muhammad setiap ada masalah Datang ke Rasulullah, nggak ada yang tentu semua selesai. Semua selesai. Saya dulu sempat, sempat mau bikin mau tulis buku, judulnya Curhat Rasulullah. Cuma nggak sempat-sempat itu. Sampai akhirnya nggak tahu deh, nggak tahu, jadi emang nggak Cuma ini mah, sempat terinspirasi, mau mulai nggak jadi-jadi, udah lima tahun yang lalu. Curhat Rasulullah, kumpulan hadis-hadis, sahabat-sahabat yang mengadu ke Nabi Muhammad, udah mentok, datang ke Rasulullah tidak ada satupun yang enggak dapat jawaban semuanya clear semua semua beruntung kita umat Islam kita punya andalan yang nggak bakal roboh Rasulullah kita bersandar Muhammad Rasulullah nggak ada kata kecewa jadi kita baca setiap saya dapat masalah Setiap saya merasakan tidak nyaman Tidak nikmat hidup Dan saya ambil perlindungan ke Rasulullah Saya tawaslu ke Rasulullah Saya curhat ke Rasulullah Hasilnya gak pernah cewa Pasti Allah kasih jalan keluar Sebab Nabi Muhammad swt. Entah sudah berapa juta masalah Dan hajat Allah kebukat Sebab Nabi Muhammad Termasuk hajat di Nabi Adam Allah kabulkan sebab Tawasullah sama Nabi, Nabi Muhammad Dan ada jutaan yang gak mungkin dikisahkan di sih Jutaan Orang-orang yang memang datang ke Rasulullah Minimal Ketika mereka punya masalah Datang ke Rasulullah Minimal Hati mereka tenang Mungkin gak ada jalan keluar yang konkret Yang langsung ke Tapi minimal dengan mengingat Nabi Dengan mengucap salam sama Nabi Hati seperti diguyur sejuk ada satu wanita dari karangan ansur dari Abdul ashad yang pada saat itu wanita ini masih punya bapak masih punya kakak laki-laki masih punya suami terjadi perang Uhud. dan pada saat itu umat islam kita tahu bagaimana umat islam di saat perang Uhud 70 sahabat nabi gugur syahid di Perang Uhud bahkan ada isu Rasulullah meninggal dunia ada isu di Perang Uhud Nabi Muhammad meninggal dunia sehingga sahabat itu baca caci isu itu sampai ke Madinah sahabat-sahabat sedih perang Uhud kewalahan bahkan katanya dengar-dengar Rasulullah meninggal ketika perang selesai ada beberapa sahabat yang datang berjumpa dengan wanita tadi dari kalangan Ansor penduduk asli kota Madinah dari suku bernama Abdul Ashhar mengatakan, Wahyulah usbiri, yang sabar ya. Ayah kamu syahid di perang Uhud, ayah kamu syahid di Uhud, ayah kamu meninggal. Gimana seorang wanita nggak dengar ayahnya meninggal dunia? Perempuan biasanya kadang lebih dekat sama bapak daripada sama ibu kadang. Kalau anak laki-laki biasanya lebih dekat sama ibu, umumnya gitu. Tidak lama kemudian datang lagi seorang sahabat yang lain dan menemui wanita ini mengatakan, "Citraillah ya fulana, wahai fulana, sabar. Kakak laki-laki kamu yang ikut perang Uhud sama Rasulullah meninggal. Datang lagi orang yang ketiga kasih informasi suami kamu meninggal." Antum bisa bayangin Kalau perempuan ini posisinya istri kita iman. Di satu waktu dapat kabar Ayahnya, kakaknya, suaminya meninggal semua Kita sekarang yang namanya ibu-ibu perempuan Dapat kabar suami meninggal lagi Di goyang Jiwanya Ayahnya meninggal sedih Ini satu waktu tiga-tiga Ini masalah berarti bukan lain Mungkin kita sekarang punya masalah kalau kita ukur dengan sahabat wanita itu dengan sahabiah ini, nggak ada apa-apa. Tapi bagaimana dia menyikapi masalah ini? Apa kata dia? Dia tanya sama para sahabat. Kay Rasulullah. Rasulullah, bagaimana keadaannya? Abah saya meninggal, oke, okay. suami saya meninggal, oke, okay. Kakak. Rasulullah, bagaimana saya dapat info? Katanya, beliau itu, isu beliau meninggal, katanya. Rasulullah alhamdulillah baik. Dulu ni aleh. Ini perempuan enggak puas cuma dapat kabar Rasulullah ada ada Rasulullah alhamdulillah beliau baik beliau baik. Ya tunjukkan saya di mana beliau. Dikasih tahu beliau ada di tempat ini. Datang wanita ini dan melihat Rasulullah betul betul ada di situ. Dia mengatakan Ya Rasulullah. Kullu musibah baghdah jelal. Ya Rasulullah. Seberat apapun musibah, semua musibah tumpahkan saya. Tapi kalau saya melihat engkau semua enteng, ente. Asal melihat Nabi Muhammad. Jadi orang mukmin itu sebenarnya hidup nggak usah khawatir. Kita punya Nabi Muhammad, dan beliau masih hidup, dan beliau masih menjawab salam kita setiap hari. Beliau mendengar sampai informasi salam dari kita sampai ke Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita punya masalah, kita ada ujian Ingat Rasulullah Ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Hadir majlis burda, hadir majlis murid Ini menenteramkan hati kita derajat tetap naik insya Allah Rasulullah tetap diampuni Tapi minimal kita bisa menstabilkan jiwa kita Kadang-kadang ada orang keimanannya kurang kuat dapat ujian dia life pakai narkoba Ada yang dia mungkin minum minuman keras ada yang dia mungkin masuk ke disuati ada yang mahasiat kita orang mu'min, tidak begitu kita tidak begitu kita punya ayah yang paling agung kita punya ayah yang sayang dengan sama kita lebih sayang daripada ayah kandung kita makfoolatan abadan binuhum bikhayri abin wa khayri ba'alin falam taytam walam tayin tadi di bunda kita hatta gadaq billatul islami wahya bihim Hembadihurbatnya mausolat Rhamnu. Umat Islami Kita umat Islam terus diayomi, diasuh selama lamanya. Oleh siapa? Dikariri Adin, oleh ayah terbaik Rasulullah. Karena dari itu kita suka baca melihat simpul Di situ ada tulisan, ada kata-kata Al-Abil Akbar. Rasulullah adalah ayah kita yang paling agung Guru ayah kita Mertua ayah kita Ya Kita punya ayah banyak Yang biasanya kalau ada apa-apa Tentang ngadu sama ayah kita Anak kecil itu kalau ada apa-apa Datang ke ayahnya curhat Ayah saya begini Saya begini, saya begini, udah jangan takut ada ayah Terus bagaimana kalau lihatin Kita nggak pernah yatim selama Kita punya Rasulullah Ayah kita banyak Kalau ayah kan itu meninggal Mungkin kita masih punya ayah mertua Apalagi kadang-kadang ayah mertua Bisa dua, tiga, empat Bisa punya banyak ayah. Guru Guru bisa lebih banyak lagi Imam Mughazali gurunya seribu Imam Bukhari gurunya Imam Malik bin Anas Tapi semua ayah itu kalah Sama Al-Abil Akbar Ayah yang paling agung Rasulullah Shallallahu Alaihi SAW Nah jadi, dengan kita hadir burga, hadir maulid, sahabat kepada Nabi Kita ini seolah-olah sedang mendekat kepada ayah kita Dan kita usahai kolokan-kolokan, apa kalau orang Indonesia dia? manja biar manja sama Nabi Muhammad Ada apa-apaan, panggil Rasulullah, nangis, nangis-nangis Ya Rasulullah, bagaimana ini urusan saya? Tenang, hidup di dunia, kalau sudah ada dapet Nabi Muhammad, kecil semua Kecil, kecil semua Cuma kadang-kadang Nabi Muhammad nggak ada di hati kita kan, kan? Itu yang bikin hidup di dunia jadi berat Orang-orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad, ya, insya Allah Semuanya akan berjalan baik-baik <tuh> <tuh> saja <tuh> Terakhir mungkin sebagai penutup di hujan bisa petiran gede turun terus ini bahaya. akhir sebagai bulan. kita di sini membaca hadiah puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. dan kita bukan orang pertama yang memuji Rasulullah. Ibn Saeedun Nas Aliyamuri salah satu ulama besar pada masanya. kemarin kita baca Nurul Aalar disebutkan di sini. Beliau pernah mencatat Nama-nama sahabat yang pernah memuji Rasulullah Ada berapa sih sahabat-sahabat yang pernah memuji Nabi Muhammad Ternyata jumlah itu hampir 300 orang Jadi kalau ada orang bilang gak usah muji Nabi Muhammad 100% bodoh Udah pasti orang kurang piknik kalau tanah sekarang, ya. Kurang piknik tidak sahabat-sahabat mereka begitu banyak yang puji Rasulullah bahkan Nabi punya kebiasaannya salah satu kebiasaan Rasulullah kalau ada orang yang memuji Nabi Muhammad itu tidak pulang dengan tangan kosong pasti dikasih sesuatu oleh Rasulullah itu kebiasaan Nabi di antara mereka Hassan bin Thabit, Sayyidina Hassan bin Thabit yang memang syair Rasulullah yang memang beliau ahli syair dari Nabi, Nabi Muhammad, Allahumma qayyidhu di ruhil kudus di doa ini Allah dampingi dia dengan jibrin, tanggung tanggung Ada lagi paman yang Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul ketika suatu saat datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan ya Rasulullah, an ya Rasulullah izinkan saya saya ingin memuji kamu. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau ketika memuji Nabi Muhammad dalam keadaan berdiri bukan duduk ya e kita mahal giat <tik> apa kata Nabi Muhammad Ketakan, sampaikan keluarin pujiannya keluarin jadi bahkan Nabi doakan <tik> saya doakan mudah mudahan Allah pelihara mulut kamu karena mulut ini dipakai untuk puji saya Allah jaga mulut kamu dan dalam doa yang saya nak abbas ini sampai akhir ayatnya sampai tua giginya tidak ada yang rontok satupun tidak ada yang coba tidak ada yang tanya tata. berkat doanya Nabi Muhammad dan beliau memuji Rasulullah wa Anta lamaulid ashrakatil arzu al waaat binurik alfuwu danahnu fi dalik albiya iwan nuri wusubri al rashadina hikku dipuji Rasul. Ada lagi ibadah yang terkenal dengan burdah ini burdah pertama kalau kita burdahnya Imam Al Busi di zaman Rasulullah mungkin saya yakin pasti sudah sering diulang-ulang kisah ini ya saya yakin kalau majlis burdah enggak mungkin nggak tahu kisah burdah pertama kali pasti ya udah tahu kan ya pasti ya kalau ngeliat muka sih kayaknya tampang-tampang udah tahu semua cerita ini nih ya. tampang muka gitu ya burdah ini ya sesuatu yang bisa dijelaskan selain itu. Dulu ada satu orang ahli syair di masa jahiliyah di masa Rasulullah. Namanya Kaab bin Zuhair. Kaab bin Zuhair ini ahli syair. Memang di masa jahiliyah banyak ahli syair banyak. Salah satunya Kaab bin Zuhair. Kalau Hasan bin Thabit dia gunakan keahlian syairnya untuk puji Rasulullah. Sahabat-sahabat digunakan syair untuk puji Rasulullah ini kaabin Zuhair justru keahlian syairnya dia pakai untuk menyerang dan menghina Nabi Muhammad dihidat Rasulullah ke syairnya apalagi semasa Nabi diutkah sebelum hijrah tuh wah dia jelek-jelekin Nabi Muhammad pokoknya nggak enak dikatain Rasulullah akhirnya Rasulullah hijrah 8 tahun setelah hijrah Kota Mekah berhasil kembali direbut ditaklukkan oleh peristiwa yang namanya Fadhu, Fadhu dan Rasulullah s.a.w. mengatakan siapa yang melihat Kaab bin Zuhair bunuh halal jarahnya siapa yang melihat Fulan bunuh dia siapa yang karena ini orang-orang sudah terlalu keterlaluan ada empat nama yang disebut sama Nabi Muhammad siapa yang melihat Fulan, Fulan, Fulan, Fulan halal jalannya. Silahkan bunuh dia walau mutalliqan bi asrar Ka'bah, -Ka walaupun dia bergelantungan dengan pelabuh Ka'bah Ka enggak apa-apa. Termasuk Ikrimah bin Jabijah, termasuk Ka'ab bin Zuhair. Begitu Karena mereka orang-orang sudah terlalu terlalu menghina Nabi Muhammad terlalu. alaihi wasallam. Tapi subhanallah. Ini kabar kedatangan sama sahabat, terus sahabat bilang pokoknya ketemu gua di Sinqora. Ya, kalau bahasa Betawi begitu <tai>, udah pada bawa pedang, tapi mereka semua dibalik kabur, termasuk ikrimah kabur, walaupun nanti ceritanya banyak mas Islam saya nggak cerita Iqrimah, termasuk Kabil Zuhair yang jadi buron, Kabil Zuhair kabur, Kabil Zuhair punya saudara kabur yang sudah masuk Islam lebih dulu, dan ngasih tahu, taat, mampus loh bisa bisa, ya lo bisa begini begini. Kira-kira kalau anda mau baik iman Rasulullah akan maafkan kamu Kalau kamu mau baik Kamu datang ke Rasulullah Kamu taubat dan kamu menjadi muslim Rasulullah akan maafkan kamu Ya, disini bahwa itu itulah Ada surat pakai air-air disampaikan gitu. Akhirnya Kaabid Zuhir Datang ke Nabi Muhammad Dia berani ingin datang ke Rasulullah Dia duduk di hadapan Rasulullah dan dia pegang tangannya Rasulullah. "Ini, kenapa? Yang tadi telah selamat dia bunuh "Apa katamu, Ka ya Rasulullah?" "Rasulullah, enggak, enggak kalau ini, kenapa? Andai Katra Ka'b bin Zuhair datang kepada engkau, bertobat dan kembali dari perbuatan-perbuatan yang tidak baiknya dan dia masuk Islam, apakah akan kau maafkan dan kau terima dia?" Kata Rasulullah, "Ya, saya akan terima." ala ya ka'ab Rasulullah saya ka'ab ya saya Rasulullah apakah kau memaafkan saya? saya maafi begitu dibilang bilang itu sahabat yang bilang Ya Rasulullah biar saya tebah malahnya jangan soalnya kita berdapat diri jangan, jangan, jangan jangan Ya Rasulullah saya mau masuk Islam saya mau ikut tempat kau saya mau tawab saya yang dulu itu saya yang dulu saya akan memperbaharui keadaan saya dituntun sama Nabi masuk Islam dan dia memuji Rasulullah Dengan pujian yang sangat terkenal Sampai sekian banyak baik yang sangat panjang Setelah dipuji-puji bahkan Rasulullah SAW menyimak dengan seksama pujian dia Diterima dengan baik pujian itu oleh Rasulullah SAW Bahkan ada sebagian baik yang dikoreksi sama Rasulullah Dan diganti Rasulullah adalah cahaya pelita yang menerangi hidup manusia dan beliau seperti pedang yang tajam yang terhunus kepada musuh-musuh pedang hebat dari India karena pedang India itu terkenal ya sahabat-sahabat dulu kalau perang itu tidak bawa oh, pedang dari India, kata Rasulullah ganti, jangan pedang India pedang Allah diulangi lagi sama dia syair setelah dia puji Nabi Muhammad akhirnya Rasulullah kasih burdah ambil burtam kalau sekarang burdah atau selendang Nabi Muhammad ada berapa duit kira-kira kau -kira? dilelang Hah? Dulu, nah. Hah? kalau seandainya kita lihat kan ada kiswah-kiswah kain yang menuntut di makam Nabi Muhammad itu sampai dijual puluhan juta itu baru cuma kain yang nempel ke bukan ke tanah langsung berlapis-lapis tapi udah mahal begitu bagaimana kalau selendang yang dipakai langsung sama yang sebuah kurda dikasih Wah, itu sahabat miring bukan main Kalau bahasa kita enak banget lu ya Dapat kuda di Rasulullah Gue gitu. bayarin deh Agak, nggak bakalan Saya jual Itu yang ngawar berbanyak Dan dia jadi orang Islam dan Islamnya bagus Saya bayarin, enggak Sampai meninggal dunia, ditawar Sama orang, enggak saya ingin jual Akhirnya begitu meninggal dunia Jatuh ke ahli waris Ahli warisnya jual kepada Muawiyah bin Yusufiyah Nah harga yang sangat mahal dan turun-temurun setiap hari khalifah-khalifah Bani Wayyah itu pakai budak nusantara. Jadi budaknya Nabi Muhammad SAW itu pertama kali ke Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Hikmahnya apa? Ini yang perlu kita mungkin. Nabi punya kebiasaan. Siapapun yang memuji Nabi Muhammad tidak pulang dengan tangan kosong. Bisa dapat doa, bisa dapat hadiah yang berupa benda, bisa dapat ini dan itu. nggak pernah tahan kosong. Maka dari itu para ulama berlomba-lomba memuji Rasulullah. Kita sekarang baca bunda berulang-ulang, baca maulid, kita puji Nabi Muhammad dengan sayapnya para ulama. Insya Allah hari kiamat, nabi kasih balasan yang begitu itu Ana thayru mukaf, ana khayru mujazi, aku sebaik-baik orang yang membalas kebaikan orang. Kalau dalam riwayat dikatakan mansu'an ama'rufatan atau yadan ila ahadin min bani Abdin Mutarrif, atau ila ahadin min ahli baiti, dan tidak cukup di dunia kafatuhu ana yaumil qiyamah, atau kugafiiku yaumil qiyamah. Siapa orang berbuat baik kepada ahli baitku dan dia tidak sempat balas dunia, nanti hari kiamat saya yang balas kebaikan dia buat ahli bait saya bagaimana kita sedang muji muji Nabi Muhammad. Maka dari itu jangan bosan. Niat ya Allah saya sampai mati saya nggak bakalan berhenti memuji Rasulullah. Karena Allah memuji Nabi, malaikat memuji Nabi, sahabat memuji Nabi, mukminin, aulia, ulama semua memuji Nabi. Cuma orang munafik aja yang memuji Nabi. Doang. Orang munafik dan kafir saja yang tidak memuji Nabi. Muhammad Bahkan sebagai orang kafir yang akarnya sehat masih suka memuji Rasulullah. Kakum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang ke sini membawa keberkahan berkahnya Rasulullah SAW saya ini saya diminta sama buat bagi-bagi duit mau saya kasih ini banyak sih cuma 4 miliar kurang rp juta Cuma rp ya Tapi ini satu orang 100.000 ribu buat yang bisa jawab pertanyaan ya. Jadi yang saya lemparin pertanyaan Yang bisa angkat tangan Dua laki-laki, dua perempuan Entah yang nentuin Kan yang angkat tangan banyak Yang nentuin siapa? antum ya karena enggak mau lihat ya. Angkat tangan dulu, pertanyaan dulu. Nah, yang dulu. Insya Allah, nggak terlalu susah, Pak. Yang gampang, Pak. Yang gampang, Pak, susah. Susah, susah. Hah? Kalau oh, yang susah, dia ingin nggak disuruh, udah tahu apa-apa aja ya. Siapa yang bisa sebutkan nama Nama ayah dan laptopnya pengarang guru? Hantu menunjuk, siapa? Siapa, siapa? saudara juga mana? Ya sudah, sudah Saya akan dijawab Nama, nama ayah dan laqabnya Nama pekanan berubah Al-Imam Sharafuddin Abi Abdillah Muhammad Nisa'id Al-Busiri iya, Betul Betul, betul. Tanya mau tambah Makamnya di mana? tahu tau, Makamnya di Mesir, sekadar ya Betul lain <laughs> juga Tambah iman Terima <laughs> kasih <aduh>, Terima <cukup. laughs> kasih <laughs> Koyangnya jangan di Pakistan, kalau bisa di Laminating, hal lain. Yang kedua ini buat laki -laki nih ya. Hah? Bagi ini yang apa jangan Angkat tangan ya, seratus ribu. laki lagi. Sebutkan baik burka yang bisa nah, ya. uh, nah, <laughs> <gayama> nah, buat Nabi Rasulullah itu. Itu yang dijepit tiang. naik Yang Bangun bangun. bangun, bangun. بسم الله perempuan dia sama dia meninggal yang datang betul. Ya, akhiran. -ibu eh, perempuan ibu-ibu, ibu-ibu tercinta. -ibu, Ketiga Nabi Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam di dunia. Beliau meninggal dunia Pindu. di pangkuan istrinya yang bernama Bang banget, Bang, Gimana? Bang, Bang, silakan Bang, Bang, Bang, saya So, nama siapa nama, nama istri nabi terakhir ya, wow. wow. okay. terakhir siapa nama sahabat nabi yang saya kisahkan tidak berdarah Rasulullah ya? Mari kita di B Subhanallah. Ulangi. Yang apa salah salah, pertanyaan <tuh> Berapa jumlah bait burdah? Jangan boleh dia Enggak ada yang terjawab, kita lempar ke laki-laki ya kesempatan sekali lagi nama Ami yang terakhir oke selesai belum saya turun belum saya turun hari pertama kita baca surat al-fatiha buat para al semuanya, para kiai, para tokoh dan kita yang hadir di sini memudahkan semua hadiah yang tidak dihijar Allah dipakai umur ini dia semuanya diberkahi oleh Allah SWT lah adih ini ya Allah bin Sallallahu al-Fatiha akhir ini obat nih obat-obat ya mungkin ini obat agak pahit ngerup, ya kalau bisa kalau di acara seperti ini jangan ada tepuk tangan ya karena tepuk tangan itu cara ibadahnya orang musyrikin waktu tuah kita wama kanat salatuhum injal illa mukaan batas dia tapi yang lalu nggak apa-apa kalau orang belajar salahnya sholimah bium Allah walaupun harus bukaan terbalik begini tangan kanan belakangnya supaya beda sama orang muslim kalau pun arus gitu ya. kalau mau kalau mau kafin salat Pakai takbir atau pakai selawat sama lagi subhanallah wahai supaya kita beda dari orang-orang dai hudi kami ucapkan wabarakatuh muhammad para <Syukur> Di jemaah diharapkan duduk dulu karena masih ada rangkaian acara kita belum selesai jadi diharapkan untuk jemaah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كل الناعين الحمد الشاكري الحمد الموافن عنه ويقافر أزيله يا ربنا لك الحمد ولك المنو ولك الشكر ولك الملك كعائم آمد جلال ويق الكريم وعليه صلى الله عليه على سيدنا محمد بعد الأنوار السشاء أمسد علينا يا الله رزقا ما سعى من كل يده من خزاين غيرك ومن غير من الدين مخنا أسألك خير, خير هذا الليهر ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك يا الله من شر هذا الليهر وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده Nas Alga yang Allah lihat, yang Allah lihat, Allah lihat, yang Muslim, Fatimah, Rabbana, Alaihi Kabaka, wa ilaika anabna wa ilaika Nasrani, asu'mi Allah, wa ta'fumuri, wa goshir, wa ammi, Rabbana, Adina, fitumiah, wa filika, wa khadrat Hasan, wa khadrinah, wa Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin Nabiul